Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat Saya doakan mudah-mudahan semuanya Dipermudah urusannya Diperlancar rezekinya Dan selalu sukses, sukses, sukses Amin Oke teman-teman, kali ini saya mau sharing atau berbagi Tentang Grab Food Ads nah, Jadi sesuatu yang baru ya yang baru, teman-teman dengar, biasanya beriklan itu di Facebook yang disebut Facebook Ads dan Instagram, Instagram Ads, dan baru-baru ini TikTok Ads. Ya, yeah. dan kali ini nah, ada sesuatu yang baru yang unik, yaitu beriklan di GrabFood Ads. Jadi, keunggulannya adalah uh, GrabFood. Akan menampilkan di alamat utama di sekitar lokasi tempat usaha kita. Oke, okay, nggak perlu berlama-lama, langsung teman-teman ambil handphonenya, langsung login di GrabFood-nya. Jadi, ini khusus yang punya aplikasi GrabFood yang sudah terdaftar, ya, yang restonya. Oke, okay, teman-teman, kita buka ya, ini grup Merchant Facebook. Oke, okay, perhatikan ini, teman-teman. Ya, ini saya contohkan usahanya. Eskimo station nah, ada promosi, udah biasa ya, nah, yaitu uh, baik promosi yang kita buat maupun promosi yang ditawarkan oleh pihak GrabFood. Ini dia, teman-teman, ads. Oke, okay, langsung ya, jangkauan pelanggan yang berlokasi di sekitar Anda dengan Grab Ads. Oke. Okay. Jadi kalau mau ini saya belum pernah buat iklan ya perhatikan, ini agrebnya belum ada, yang akan datang belum ada juga, yang selesai belum ada. Jadi caranya adalah tinggal klik buat iklan. Ya. Pilih jenis iklan. Untuk mulai mempromosikan bisnis Anda, pilih dari salah satu pilihan iklan di bawah ini. Iklan banner makanan, pelanggan akan melihat iklan Anda di bagian atas beranda GrabFood. Oke. Okay. Ya, seperti ini, apa yang mau Anda tunjukkan di banner Anda? Promo, pesan, Ya, nah, ini yang sudah aktif adalah eh, ya, tinggal pilih aja yang mau mana yang mau kita tampilkan. Ya, seperti ini ya, oke. Okay lalu kita pilih ya seperti ini nanti diskon 20% untuk kategori tertentu experimentation oke okay, jadi tampilan ini perhatiin jauh iklannya itu yang akan tampil di banner berikutnya oke okay, target pelanggan dari promo semua orang durasi mulai hari ini setiap hari jam kerja ya berikutnya anggarannya berapa 25.000 harian Jadi jumlah ini harus Antara 25.000 Sampai 52.000 Kunjungan halaman ya seperti Facebook ya sama seperti Apa namanya Ini minimalnya berapa nih ini minimalnya 25.000 Hariannya Jadi kita iklannya 25.000 Minimal Lalu kita estimasi mendapat 375 halaman Lalu pesan dari iklan kita uh, Sekitar 10 20 Bayar 1 juta Untuk tiap kunjungan halaman Total akan kami potong dari pendapatan hari anda oh, bayar 1 juta Oke okay, kita cek iklannya Ini adalah perhatian jauhnya Ya semua pesanan Target semua orang Nah ya, setiap hari jam kerja Anggaran harian maksimum 25.000, total anggaran 15 hari 375.000. Oke, okay, seperti ini teman-teman, tinggal klik buat iklan tinggal bayar. Jadi, keunggulannya adalah ya, iklan teman-teman akan muncul di banner banner graphode. Ini untuk pesanan ya. Temukan cita rasa otentik di resto ini. Nih, ini untuk yang pesannya Caranya sama Apakah kita target ke semua orang Yang memiliki aplikasi Grab Food ya khususnya Apakah pelanggan baru Ini ada durasinya Kita tinggal pilih Tinggal disesuaikan Oke okay, teman-teman Jadi seperti itu dia Jadi luar biasa Ini aplikasi untuk GoFood sendiri belum ada kayaknya ya ini Graven ini baru juga jadi teman-teman seperti itu jadi mudah-mudahan bermanfaat silahkan di-share kepada teman atau keluarganya uh, agar mendapatkan manfaat yang sama dan jangan lupa klik subscribe bagi yang belum klik subscribe Oke, okay, terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wa